Ah, dari kod. Okay, okay, okey, ngam. So, red, lighting, ngam. Lighting good. Microphone test 1 2 3. Okay, let's go. Okay guys, aku dan and welcome to the escape. Ah, tak ada idea pula video apa aku nak buat malam ni. Inilah. Aku baru nak orang kata buat Uh, satu whiteboard Dan aku tulis apa Konten aku nak buat esok-esok-esok Daily konten lah Tapi Aku tak ada konten langsung Dan aku plan malam ni Aku nak buat storytelling Tapi Tak ada idea aku nak buat storytelling Aku nak cerita pasal apa Ini <tuh> Inilah jadinya Untuk seorang content creator Hari-hari Kena fikir Every content Apa kita nak buat seterusnya Content apa kita nak buat Video apa kita nak buat Orang suka ke tidak Orang tengok ke tidak Itu akan bermain Di, di binda kita Di fikiran kita Dia lain sikit Dengan konten um, uh, Youtuber yang buat Konten Pasal gaming Dia orang Beza sikit lah Daripada Orang-orang yang buat konten Macam kita orang lah Aku Short film uh, Vlog Storytelling And Macam-macam lagi video Aku random video Macam-macam video aku buat So Aku memang tak ada idea Video apa yang aku nak buat malam ni Jadi kalau bagi kemas sel Okay guys. Sekarang aku dah dapat idea. Aku rasa aku plan aku nak buat a uh, bukan storytelling, aku nak bagi tahu eh, bukan bagi tahu. Aku nak praktis balik apa yang aku pernah belajar dekat sekolah China aku dulu. Kalau kau orang tahu kau orang tengok video yang lepas, aku pernah sekolah dekat Chinese school atau Mandarin lah. Then aku sekolah tu tahun 2011 dan 2012. Kemudian aku pindah ke sekolah Melayu, eh sekolah kebangsaan. Aku meninggalkan sekolah tu hampir Kalau ikut roughly uh, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Oh, almost 10 years ah, 9 years, 9 tahun macam tu Dan aku masih ingat sisa-sisa je lah Aku tak tahu apa yang aku ingat lagi sekarang ni Now, sekarang aku nak cuba Introduce diri aku in Chinese Yang aku ingat je lah Yang aku tak ingat Aku actually belajar banyak juga dalam masa 2 tahun tu Tapi Yelah korang tahu 9 tahun kita tinggalkan benda tu Dan kita tak practice langsung Dia akan Hilang Lama-lama dia akan pudar Dia macam akan pergi dekat bahagian otak kita yang belakang Dan lama-lama dia hilang Dan kita tak boleh nak memorize balik So aku nak introduce diri aku in Chinese Bismillahirrahmanirrahim Wish me luck, guys ni hao Wa mi si tanya Wait Ah repeat repeat. Mereka cakap, "Awak mesti ni tahun Chinese." ah cakap, in Chinese. Ah, asa awak asa asa asa asa u asa cakap, asa cakap. Asa cakap, awak Asa Awak cakap, awak cakap. Awak yang aku ingat Now sekarang aku nak practice Kira in Chinese Doakan aku ya, sembilan lagi. I San seu liu ci pa ciao se se i se se San se se seu se liu se ci se se se se liu asa ci asa pa asa ciao San se i San se o San se san san se u San liu San se ci pa San se ciao San se Uh, se se ah aku lupa. Hmm. Aku lupalah. Penyak aku dipe dipe dipe. E e sanse o uh, san, uh, leo ci pa chou se 1 2 3 4 5 6 Oh. Why is so hard lah? Susah sangat, serius susah. Korang kalau ada satu knowledge tu korang kena praktis hari-hari supaya korang tak lupakan satu hari nanti. Mana tahu benda tu very uh, orang kata very function very functional ah. Bila satu hari nanti korang nak korang nak guna benda tu at least korang ingat, korang praktiskan. Kalau korang paling malas pun kan macam contoh korang pernah sekolah Chinese kan, sekolah Mandarin kan. Korang ingat nak intro diri korang, korang faham apa yang orang cakap tu kan. Korang kena praktiskan hari-hari, dengar lah. Kan. Uh, lagu Chinese, lagu C bahasa Cina kan. Uh, tengok video orang, tengok drama orang. jangan selalu kalau tak suka pun jangan selalu. cuba hafalkan kan. sebab uh, kelebihan, advantage kita uh, belajar bahasa asing ataupun bahasa orang lain. kita mampu itu adalah satu kelebihan kita. Kalau korang tahu sekarang ni Youtuber yang agak hype juga sekarang ni Iaitu Naki. Kalau korang tahu Dia buat video call on me TV Dia guna VPN uh, international So dia boleh communicate dengan orang-orang luar negara uh, Dan dalam masa yang sama Dia tak menggunakan English saja Kalau dia jumpa contoh Dia jumpa orang Russian kan Dia akan cakap bahasa Rusia Contoh kalau dia jumpa orang Aku tak ingat lah Aku dah lama tak tengok video dia Now sekarang aku, last aku tengok video dia, yang dia video call dengan Korean tu, apa nama dia, orang Pak Korean tu, ya. Yeah? Kelebihan lah, kelebihan kalau korang belajar bahasa asing ni. So aku nak ingat dekat korang, kalau belajar satu tu, jangan seket jalan. Cuba belajar sampai, cuba menuntut ilmu tu sampai habis supaya korang boleh ingat sampai bila-bila dan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat betul ke? Nah, itu itu je video pun dah panjang uh, So guys, jangan lupa subscribe, like, komen, share Support Escape, untuk Escape dapat 2,000 subscriber Dan support social media Escape uh, Kita ada Escape Production uh, punya Instagram Follow aku punya Instagram Follow Kru-Kru Escape punya Instagram Dan, ya yeah, nanti kalau video-video kami akan datang uh, Short film ataupun film uh, Itu je lah Escape dan awas, bersalamualaikum, bye-bye